Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah disebut sebagai inti dari seluruh isi Al-Qur'an. Di dalamnya mengandung banyak keutamaan yang tersimpan, di antaranya dapat memberi kesembuhan dari sejumlah penyakit. Surah Al-Fatihah punya posisi sangat penting dalam agama Islam. Bahkan Nabi pernah bersabda bahwa salat seseorang tidak sah bila tidak membacanya. Keterangan mengenai posisi pentingnya Surah Al-Fatihah dalam salat itu disebut dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah bersabda. La salata liman lam bi fatihatil Artinya, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Surah Al-Fatihah. Hadis tersebut, menurut Imam Nawawi disebut sebagai dasar mengapa mazhab Syafi'i mewajibkan membaca Al-Fatihah di setiap solat, baik solat berjamaah maupun sendiri. Dalam satu hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Aku membagi solat antara diriku dan hambaku menjadi dua, dan untuk hambaku apa yang dia minta? Apabila hambaku membaca, Alhamdulillahirobbilalamin. Allah Taala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca. ar rahmanir rahim Allah Taala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca. Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca, Iya wa Allah Taala berfirman ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca, Al Allah ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Berdasarkan hadis Qudsi ini, Para ulama yang mengetahui sir atau rahasia dalam surat al-fatihah mengamalkan dan mengijazahkan supaya ketika sampai pada ayat wa Nastain, dibaca selama tujuh kali, kemudian berhenti dan memohon kepada Allah subhanahu wa taala apapun hajatnya, baru setelah itu melanjutkan bacaannya sampai ayat terakhir. Para ulama berkata, insya Allah besar kemungkinan hajatnya akan dikabulkan, karena Allah berfirman dalam hadis kutsi tersebut wali yang berarti, dan bagi hambaku, apapun yang dia minta. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Al-Habib Abdurrahman bin Al-Musnid, al Kutub al Al-Habib Abdullah Fagih berikut ini. Ketika pembaca suratul fatihah sampai ke ayat, Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in, Ya gulullahu azza wa jalla, Allah menjawab, Hadzihil ayat ayat ini baini wa baina abdi antaraku dan antara hamba wali abdi masa'ala dan Aku perbolehkan hambaku memohon apa saja. Di sini ada satu rahasia yang diketahui oleh para ulama dan aulia mereka mengatakan ketika pembaca suratul Fatihah sampai di ayat wa iyyaka nasta'in supaya berhenti kita ulang, wa iya kanas wa iya kanas wa iya kanas diulang tujuh kali. Setelah itu berhenti, kita mohon kepada Allah Ta'ala apa saja, baru kita teruskan ayat selanjutnya. Kata ulama, Sayyidin Allah Ta'ala yang diminta akan diijabah. Saya ulangi. Karena ada rahasia hadis kursi ini, bahwa siapa saja hamba, di waktu kapan saja. Dalam keadaan apa saja. Membaca suratul fatihah. Saya beri contoh supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in berhenti kita berdoa minta sama Allah apa saja baru diteruskan Idina ijazah karena tadi yang sudah saya terangkan dengan gamblang tidak dibaca di dalam salat Allahu membaca surah al-fatihah sebanyak 41 kali dari Seikh Mahyuddin bin Al-Arabi beliau berkata, barang siapa yang memiliki hajat maka setelah sholat maghrib hendaklah ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, dengan tidak merubah posisinya pada saat tasyahud akhir hingga selesai. Kemudian berdoa kepada Allah dengan hajat yang dikehendaki, selama hajatnya baik maka insya Allah akan Allah kabulkan. Di samping cara tadi, ada juga cara atau kaifiat yang diterangkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Bahit berikut ini. Para ulama mengatakan marrah taab. Ta Siapa yang mengakali setiap hari membaca patihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Artinya kalau orang ini pedagang Amalannya patihah 41 sehari Allah bukakan pintu rezeki tanpa susah payah Kalau orang ini penuntut ilmu Dia baca patihah 41 kali sehari Allah bukakan pintu ilmu tanpa susah payah Kalau orang ini pegawai Membaca patihah 41 kali sehari Allah bukakan pintu karirnya sebaik-baik tanpa susah payah al-wafiyah itu patiha surat al-wafiyah yang menyempurnakan malam siang tersarah membaca 41 kali cuma caranya membaca itu a'udzubillahimina syaitanir sekali dulu kemulaan a'udzubillahimina syaitanir sekali hanya bismillah harusnya Bismillah Bismillah aja lagi harus sabawuzilla cukup sekali pemulaan aja yang pertama itu yang bawuzilla patiha kedua harus sabawuzilla lagi nah ini pertama kemudian yang kedua disambung antara Bismillah dengan Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin sambung Al-Rahmanirrahim Memandak Maliki Yawmiddin Memandak Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Memandak Ihdinas siratal mustaqim Memandak Siratal lezina an'amta alayhim Ghairil magdubi Alaihim Waladzallin Terus akan sambung Siratal lezina an'amta Alaihim Yang memandak di Alaihim Yang itu terus Amin. 41 kali. Setiap hari, fa tahallahu 'alaihi bila ta'ab, Allah akan membukakan segala pintu atasnya dengan tanpa susah payah. Ini bismillahirrahmanirrahim. 'alamin. Sekali sambung. Ar Rahmanir Rahim, memandak saayat, maliki wa middin seayat iya kan ahbudu wa iya kan saayat. seayat ihdinas surat al-mustaqim tiap-tiap ayat memandak kecuali bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin disambung lawan mulai sirata jangan memandak sampai waladhalin surat al-ladhina adhamta alayhim ghairil mazlubi alayhim waladhalin nah, macam itu cara mengamalkannya Waktu yang paling baik, waktu menjelang sahur, yang paling baik, hanya ada kawah jam 12 malam, ada kawah jam 12, belas, Mbak Maghrib, ada kawah Imba Isa, ada Siang, pokoknya dalam 24 jam, ada amalan 41 kali surat patiha.